Assalamualaikum Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat ya Aduh hari ini aku lagi gak enak badan nih sebenarnya ya Tapi Ada yang request Mau dibuatin kimchi Ala-ala kita aja Jadi kimchi simpel aja nggak harus bahan yang dari Korea ya Ternyata di sini juga banyak bahannya ya Jadi Ada alternatif Yang memang bahannya juga kita bisa peroleh di Swalayan Indonesia So hari ini aku mau buat kimchi kimchi ala-ala Indonesia ya uh, tapi tidak mengurangi rasa tentunya kita langsung mulai aja ya kita eksekusi ya bahannya apa aja dan gimana cara membuatnya yuk kita terus ya untuk bahan utamanya kita pakai sawi ya atau kubis ya sawi putih kita pakai satu aja satu buah aku bikinnya uh, sedikit aja nggak usah banyak-banyak ya porsi yang kecil aja ini lobak aku pakai setengah ya Ini lobak putih Untuk sayurannya ya Ini kita pakai wortel Aku wortel juga pakainya setengah aja Dan terakhir daun bawang Ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk sayurnya Untuk bumbunya uh, di sini Ini ada perpaduan uh, Bawang putih Dan bawang bombay Aku pakai satu buah bawang bombay ya Untuk porsi sawi segini Aku pakai satu buah bawang bombay dan empat buah Uh, bawang putih 4 siung bawang putih di sini ada kecap ikan ya aku pakai kecap ikan uh, di sini juga ada udang kering atau ebi ya ebi yang disangrai terus dihaluskan nah, di sini juga ada uh, bubuk cabai bubuk cabai ya jadi bahannya nih hanya empat macam untuk bumbunya jangan lupa sedikit garam dan uh, jeda ya sedikit pertama kita siapkan sawi ya nih sawi fresh jadi sawinya kita potong ujungnya tadi udah aku cuci bersih ya jadi ini dalam bentuk lembaran tapi kalau sebenarnya untuk uh, cara mem membuat uh, Korea asli biasanya mereka nggak perlu di lembar-lembar seperti ini jadi mereka langsung dipotong dua bagian gini aja, nah jadi langsung disobek biasanya mereka seperti ini ya, jadi mereka 3-4 lembar, jadi kalau aku lembaran aja satu satu, ya jadi seperti ini. kita siapkan mangkuk ya, jadi sawinya ini nanti kita Olesi atau taburi dengan garam ya, supaya dia layu. Jadi ditunggu sampai dengan 2 tiga jam nanti sampai dia layu sawinya ini. Jadi kita lebih mudah untuk melipat ya. Nanti ini diberi garam ya. Jadi dioles seperti ini ya sawinya. Jadi semua lapisannya dioles dengan garam satu persatu. Kalau sini kan masih, posisinya masih kaku ya, masih keras Jadi kita susah untuk melipatnya Nah, aku udah ada nih yang udah di Sudah ditaburi dengan garam dan aku diamkan Kurang lebih 2-3 jam Dan hasilnya seperti ini Terang, ini sudah jadi ya Nah, ini jadi sawinya seperti ini Jadi dia lebih mudah untuk dilipat Ya, seperti ini Ini hasil dari 2-3 jam, jadi seperti ini sawinya dulu ya nah tadi sawinya kita diamkan kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam jadi sambil menunggu kita potong-potong uh, lobak ya, kita menggunakan setengah lobak jadi lobaknya kita potong sebesar korek api ya, memanjang ini sebagai tambahan, sebenernya oh, cukup dengan sawi aja udah cukup ya cuman ini lebih, -lebih enak aja <tuh> Juga sama ya kita potong dadu Keras guys Setelah semua bahan-bahan Sayuran kita potong Jadi sudah semua sudah siap ya Seperti ini hmm. Kita juga mempersiapkan bumbu ya Jadi untuk Empat uh, <coughs> siung bawang putih Dan satu buah hmm, Bawang bombay Itu di blender Jadi hasilnya seperti ini Jadi lembut ya Lalu udah keringnya atau ebi Tadi disangrai Lalu di Ulek ya, atau di blender jadi hasilnya seperti ini. Jadi, semua bumbu ini nanti kita campur ya, bersama dengan sayuran. Jadi, langsung aja kita mulai ya. Kita siapkan mangkuk ya, agak besar. Sayuran kita masukkan ya ini. Wortel. Lobak. Daun bawangnya aku lupa ya, daun bawang. Kita pakai daun bawang ya, teman-teman ya. Rasanya tuh enak banget, segar Biasanya untuk menikmati kimchi ini sebagai uh, Asinan ya Kalau untuk orang Indonesia mungkin sebagai asinan Tapi kalau untuk di Korea Mereka biasanya menyajikannya bersama dengan Mie goreng atau nasi goreng Dan hampir semua Masyarakat Korea tuh mereka Biasanya Memasak kimchi itu udah hal yang biasa ya Jadi mereka Makanan utamanya ya ini kimchi Daun bawang Ebi ya Ini tadi aku udah campur dengan penyedap dan sedikit garam ya Dari sawinya aja Tadi udah, -udah, udah kita lumuri dengan Garam jadi otomatis sawinya juga Agak sedikit ada rasa asin Oke kita Tuang ebi Ebi atau udang kering ya yang disangrai. Bubuk cabai ya, bubuk cabai merah ini pedas banget. Aku pakai kurang lebih 3-4 sendok makan. Ini warnanya cantik ya, merah. Agak susah sih memang cari e, cabai khas Korea. Cabai bubuk Korea itu memang harus ke tertentu ya, nggak semua yang jual. Bawang putih dan bawang bombay yang dihaluskan Campur Biasanya kalau orang Korea Asli tuh Mereka menggunakan udang basah Yang diberi garam Jadi apa? Fermentasi ya Halal sih Cuman ini aku pakai yang simple aja Dan terakhir minyak ikan atau kecap ikan ya. Aku pakai tiga sendok makan. Kita aduk ya. Cantik kan? Boleh terserah ya kalau seandainya kurang garam, boleh dicoba. Nah, ini tadi sawi yang sudah tidak kaku. Ya, tadi kita udah beri garam. Jadi, setiap lainnya ini kita beri bumbu sama dengan sayuran. Aku udah cuci tangan, loh. Ya, bersih. Lalu dibalut seperti ini. persatu kita taruh di simpan di kontainer box yang uh, tutupnya rapat ya nanti kita diamkan sampai 6 jam kurang lebih setelah 8 jam baru kita simpan di lemari es dan itu bisa langsung siap disajikan simple kan cara buatnya ya teman-teman juga pasti bisa dong Nanti untuk, untuk menikmatinya bisa dipotong ya teman-teman ya Airnya biar kita masukkan semua ya Justru enaknya airnya Buat nasi goreng, makannya dengan kimchi itu enak banget. Mie goreng juga enak. Dari satu sawi aja banyak ya teman-teman Jadinya nih sisa bumbunya ini kita masukkan ke sini aja ya Hasilnya kayak gini teman-teman ya Jadi ini kita fermentasi kurang lebih 8 jam Sampai dengan 6 jam uh, Kita tutup rapat ya Nanti kita tutup Kita simpan dengan suhu ruangan Lalu setelah 6 sampai dengan 8 jam Lalu kita simpan di lemari es Lalu bisa siap dinikmati Bersama dengan nasi goreng dan mie goreng Oke okay, teman-teman Terima kasih ya sudah menyaksikan Semoga konten ini bermanfaat Buat teman-teman Mangga silahkan dicoba di rumah karena Bahannya sangat simpel dan mudah didapat ya Terima kasih teman-teman Sudah like, komen, share and subscribe channel aku Semoga video ini bermanfaat ya buat kita semua Sehat selalu buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu ya